Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di sini Lampu LED Jaya uh, seperti di deskripsi atau channel teman-temannya. Uh, hanya dengan menggunakan alat ini kita bisa membuat lampu otomatis di kamar mandi seperti itu. Oke. Okay. Apakah nama komponen ini atau alat ini? Ini namanya adalah limit switch. Uh, limit switch itu adalah salah satu jenis sensor yang bekerja secara mekanis. Jadi di dalam uh, di dalamnya ini ada pegas ada gas kemudian ada tuas seperti itu. Ya. Setelah ini saya akan mengulas ini. Sebentar saja, sebelum kita praktek seperti itu, bagaimana cara kerja dari limit switch ini. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, ya, ini adalah salah satu bentuk uh, limit switch. Oke, okay, siap cari fokusnya. Ini. ini adalah salah satu bentuk limit switchnya. Ini tuas yang panjang, ini tuas yang ada. ada rodanya ya Oke okay. eh uh, insyaallah yang saya pakai nanti yang ini teman-teman usahakan limit suitnya atau saklar ininya ya cari yang besar seperti ini ya ya karena yang besar seperti ini nah itu harusnya bisa, bisa bisa sampai 15 ampere ya teman-teman ya oke okay. oke okay, nah bisa sampai 15 Ampere Oke okay. nah ini kami pakai solder sebetulnya pakai skun bisa ya pakai skun ya kalau yang sebelum disolder seperti ini nah uh, ini sama tiga-tiganya ini cuma beda dituas ya uh, ini teman-teman bisa pakai skun ya uh, sambungan ini ini mirip sambungan kaki seperti itu Aki-aki yang kaki kering yang untuk sepeda motor atau uh, di, di apa namanya di busi ah bukan di busi di ini uh, di screen screen sepeda motor juga model sekurnya seperti ini ya belikan sekurnya teman-teman ya kemudian uh, biar tidak nyorder nyoder seperti itu nah ini oke. Okay. Baik teman-teman, sebelum kita pasang ke pintu uh, Saya akan mengecek dulu, menguji dulu ya Karena ini adalah uh, limit switch Adalah masuk kategori nah, saklar, Maka kita ujinya pakai yang ini uh, Yang ke oh, meter, Oke okay. Oke okay. Nol ya Oke okay. uh, Bisa perhatikan teman-teman ya Disini ya fokus mana fokus ya di sini ada com common ya mirip dengan relay ini ya common di sini ada NC common nomor satu NC nya nomor dua NO nya nomor tiga common ini penyatuan atau pusat seperti itu NC normally close NO normally open normalik close apabila ini tidak ditekan ya apabila ini tidak ditekan ini akan nyambung kita cek lihatlah di nah itu ya nah oke ya ya nyambung ya oke teman-teman nyambung ya oke kita teh nyambung ya tanpa ditekan nyambung ya tanpa ditekan ini nyambung oke Oke tanpa ditekan ini nyambung teman-teman Di balik pun akan tetap nyambung Ya ini Nah tetap nyambung Tanpa ditekan dia nyambung Oke yang yang ke nomor 2 ya Oke bagaimana kalau kita tekan Kalau kita tekan Dia akan putus Ya Ini normally close Normally close ya normally close. Ya, normally close. normally close. ya. Kalau dia di disambung tanpa ditekan, dia ya, ya nol. kalau ditekan malah mati. Nah, kalau yang NC NO, eh, NO normally open, ya normally open. Normalnya open dia tanpa ditekan dia mati kalau ditekan dia ya. oke okay. yang akan kita pakai sesuaikan dengan pintu kalau pintu kita tutup rapat dia akan menyalakan lampu kalau kita tutup oh, tidak ditutup atau dibuka dia akan mematikan lampu ini yang n ya. Tuh. Ini hey, normally open di nomor 3 ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Okay. Mari kita sambung ke pintu. Baik teman-teman, ini sudah saya solder tadi ya. Maaf tidak menunjukkan videonya biar lebih singkat. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Okay. Ini hanya contoh saja. Yang itu nomor tiga ini nanti ke lampu, ini ke sumber sumber listrik, oke? Okay. Topologinya atau sistem rangkaiannya sangat sederhana teman-teman ya, hanya seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Yang di sini sebagai sumber apa e, bebannya atau lampu yang akan dinyalakan e, pasang nanti aja. Di sini saya bagi dua warna hitam dan warna merah. Ya ini hanya untuk membedakan karena kalau di lampu listrik PLN itu karena arusnya bolak balik jadi tidak mengenal minus plus mau dibalik ya itu enggak terlalu masalah. Oke. Okay ini yang saya putus atau yang saya beri sensor limit switch ini adalah yang warna merah. Oke. Okay. Oke okay, ya. Seperti ini teman-teman. Ini di isolasi ya, ada isolasi karena bahaya. Yang ini yang itu saya sambung dengan yang warna merah di ketingan. Uh, Oke, okay. paket. Ini minimal tiga kali. Ya, oke, okay. oke. Okay. Kemudian di, walaupun dilipat begini ini, kalau dipuil keliru, teman-teman, ya. Kita tutup dengan selasi. Okay. Ya. Topologinya sederhana ya, teman-temannya kemudian yang ini ya topologinya ada tiga sebentar ya beban sensor sumber tegangan ya yang ini ke yang merah ya, ini contoh ya nah, seperti begini ini ke yang merah ini merah aslinya teman-teman ya ke yang merah ya. kita pakai tang karena ini serabut ya oke seperti biasa jangan lupa ditutup diamankan dengan solasi. oke okay. oke okay. kemudian berikutnya yang rangkaian utama sudah selesai ya seperti ini kemudian rangkaiannya yang lain dari lampu ini yang warna hitam dari lampu yang warna hitam ini yang warna hitam, sarasi dulu langsung ke sumber tenaga yang ini. Langsung di sini teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? sungguh sini. Oke. Oke. setelah ini kita uji teman-temannya. Ini lampunya kita pasang. Oke. Oke. Oke, setelah ini kita uji ya. Ini sudah terpasang ya kita tancapkan ke stop kontak cek dulu apakah ada kebocoran di sini ketespen tidak ada kebocoran ya tidak ada kebocoran kan ini berbahaya ya oke okay. tidak ada kebocoran tidak nyala pegang tidak apa, apa kalau kita tekan ini akan nyala nah ya tekan nyala oke okay. oke okay. oke okay, ya teman-teman ya oke okay. oke okay, ya setelah ini langsung kita praktekkan ke pintu oke okay, baik teman-teman ya uh, kalau memasang kita pakai skrup yang seperti ini ya yeah ini kurang berapa ya ini ya caranya kita pakai begitu depan aja oke okay. kita tutup rapat kemudian ukur dulu oke okay. sekiranya ini kalau tutup rapat ini akan nyala oke okay. begitu ya kita tandai red tandai sudah pakai dulu kita pasang kayunya agak rapuh. maaf eh, mau teman-teman awalnya mau dicoba di kamar mandi, berhubung kamar mandinya dipakai, kita dan di sini saja. Prinsipnya sama ya. Ini kayunya rapuh ini. Jadi nggak begitu kuat. Oke, eh, kita coba dulu. Sendal. Ya. Tahan dulu ya ini kalau oh sip nanti bisa teman-teman rapikan ya dipasang dulu ini ya dipasang dulu yes. yang penting teman-teman konfigurasinya sudah paham sudah mengerti e, jangan lupa ini ya sumber tenaganya Nih. karena yang kita pakai adalah itu jadi ketika ini tidak ditekan ini akan mati kalau ditekan nah, kalau pintu ditutup ini akan nyala oke okay. pintu dibuka mati ya pintu ditutup ya nyala pintu dibuka dia mati oke okay. Oke, okay. misalnya, misalnya di sini adalah kamar mandi. Ini lampu ada di sana. Saya dari luar ya. Eh, hey, saya mau ke kamar mandi. Oke, okay. dapatkan. Oke, okay. kita mandi, kita selesai, kita akan keluar, kita buka seperti itu. Nah, oke okay, teman-teman ya, kelihatan ya. Oke. Okay keuntungannya menggunakan sensor seperti ini satu, murah ingat ini murah, ini hanya harganya kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000 begitu kedua, kita tidak perlu menyentuh saklar yang mana kalau di kamar mandi biasanya tangan kita akan basah kan ya nah ini kita tidak perlu menyentuh yang namanya saklar jadi aman oke, okay. kita buka kita mana kan Oke, okay. okay, ya. Gampangnya, teman-teman, ya. Teman Oke, okay. demikian video dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.